ya Pak <tuk tangan> Eh, toko sawah gimana loh, dulu nampakan belum torah. Mas Tunggu Eh, kita mau makan malam, ngopi Duh, Mbak, aku cak? Temenan ya, Wes lagi iki mau wis durunge ngopi tak ombe wis ana neman. Nggih niki pun ini Pun apik niki. Dibantu cuman Tapi kita Kok susu Iyo Cak, lali burung makan pitik nang omah iki tinggal ngopi. Nggih pun. Ndang ya. Yo ya, hati-hati ati Heeh, aku tak mule si. Cung. ati sama. ini, Bu. sih terus kok. ngomong ngomong. Boten Pak, niku, penyakit nular, aku kira mangan tipe-ti Oh, penyakit Penyakit kusta juga, ya. Penyakit kusta juga, nular pecicik. Sandi-sandi hey, itu, ya Allah. Iya, memang ini kusta penyakitnya menular. Cuma begini, ya. Saya jelasin dulu, ya. Jadi, ini penyakit kusta itu disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu Mycobacterium lepra. Bakterinya itu menyerang saraf tepi sama kulit. Itu yang di awal. Nanti, kalau sudah berlanjut, tidak ditangani. Nanti bisa kena kemulut, saluran nafas, sampai mata dan tulang Nah, untuk penularan itu memang bisa menular, tapi menularnya itu melalui droplet. Nah, untuk antisipasi ini, itu ada di kulit, kemudian pecahan itu kalau dipegang, itu biasa mati rasa, enggak nggak kerasa. Kemudian, yang lebih lanjut lagi, kalau misalnya ada luka tangan, nah itu lukanya biasanya enggak terasa sakit. Nah, kemudian kalau itu dibiarkan terus, maka bisa membuka kecacatan. Camat itu sudah berubah dan sudah hampir enam bulan, pengobotannya. Jadi kita nggak usah khawatir lagi dengan cakmat. Maka dia sudah berubah dan sudah membaik kondisinya. Dan sebentar lagi kayaknya sudah sembuh total dia. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya tadi, Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Pak Mat, nyata ada berkasa Iya dong, apa ini lho, ini lho Saman cek Berkasa ke Pak Tora ini Wih selengkap Pak Mat, simp Pak Mat, ngapun ternyata kalau ini rasanya jenengan Iya dong, nggak apa-apa Karena ini memang tua ini, aku udah nyeburah sama Eh Pak Mat, ini lho Gorengannya mau bawa di sipi Wes si yo Nduk, aku tak pamit mulai Hati-hati kalau -hati. kalian berangkat. Yo, asalamualaikum. Waalaikumsalam.